Halo teman-teman kembali lagi di channel Indonesia kamera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 di sini saya pakai lensa L series 2470 dan ini lensanya bisa dibuat zoom kayak gini zoomnya ya kayak gini lalu dan juga bisa memfokuskan objeknya kalau belum sesuai objeknya jangan dijepret dulu kita sesuaikan dulu. Kalau sudah sesuai, langsung kita jepret. Oke, dan ini adalah hasilnya. Jadi selanjutnya saya pakai lensa fix 50mm. Dan ini lensa fix 50mm itu tidak bisa dibuat zoom. Biasanya itu untuk mengatur autofokusnya kayak gini ya kayak gini nah, kalau kita fokuskan dulu ya kalau sudah fokus kita langsung jepret oke okay, kalau sudah ini adalah hasilnya jadi itulah perbedaan lensa L-series 24-70 dan lensa fix 50mm Sekian konten hari ini. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Salam fotografi-videografi Indonesia. Dan salam saudara.